Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos Ngaji Obrolan zaman sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Hasan Nawardi. Kita berbincang tema-tema keseharian kita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dari perspektif psikologi, agama, dan pendidikan. Sesi ini kita akan berbincang tentang bagaimana Mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa masih dalam rangkaian tema besar memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Sahabat ngaos yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sepetinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa seluruh kaum muslimin khususnya yang tinggal di Madinah, merasa sangat sedih, merasa kehilangan orang yang paling mereka cintai. Bilal Sang Muazzin Ar-Rasul, yang setiap saat, setiap datang waktu sholat, naik ke atas mimbar, untuk mengumandangkan azan ketika An-Nabi SAW meninggal, bila tidak mau lagi mengumandangkan Adan. Beliau merasa tidak akan kuat ketika mengucapkan kalimat Ashadu anna muhammad rasulullah Beliau tidak merasa sanggup untuk mengucapkan kata-kata itu. Karena itu Sejak An-Nabi meninggal, beliau tidak pernah lagi naik ke menara yang biasa ia lakukan setiap datang waktu sholat. Karena sedemikian rindunya masyarakat Madinah terhadap suasana ketika Nabi Wasallam masih hidup. Mereka datang kepada Bilal untuk berkenan melantunkan azan seperti zaman Al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun lagi-lagi Bilal tidak mau melakukan itu. Sampai akhirnya mereka datang kepada beberapa sahabat untuk meminta Bilal berazan. Bilal tetap tidak mau. Lalu mereka tahu bahwa Bilal amat sangat mencintai keluarga Rasulullah. Mereka datang berwasilah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah untuk meminta Bilal azan sekali saja. Maka Sayyidah Fatimah yang juga amat sangat merindukan suasana ketika ayahandanya hidup mendatangi Bilal dan memohon untuk azan saat itu kata Bilal aku tidak berani menolak permintaan ahlul bait nabi maka nabi maka Bilal naik ke atas ke atas menara lalu mengucapkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Sampai pada kalimat Ashadu anna muham Dia tidak bisa melanjutkan kata-kata itu Yang ada hanyalah tangisan Dan ketika Bilal mengucapkan Allahu Akbar memulai azannya seluruh penduduk Madinah keluar dari rumah mereka karena mereka mengetahui bahwa itu adalah suara azan Bilal ketika An Nabi SAW Wasallam masih hidup. Mereka, penduduk Madinah, kota Madinah betul-betul diwarnai, diisi dengan isak tangis kerinduan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Bilal ini? Pertama, rasa cinta yang sangat besar kepada An Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ketika Bilal tidak kuat mendengar, apalagi mengusapkan nama kekasihnya. Hatinya gemetar, matanya bercucuran ketika nama sang kekasih itu disebutkan oleh seseorang. Jamah ah Nawa Ikhwan dan Ahwat sekalian, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan ketika nama Beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Misal, ketika ada dikumandangkan. Dan kita sedang berada dalam perjalanan atau sedang melakukan sebuah aktivitas Adakah kita tersentak ketika nama Ar-Rasul SAW disebutkan oleh Sang muadzin? Apakah kita tidak sejenak menghentikan aktivitas kita terlebih dahulu ketika azan dikumandangkan Karena dalam azan itu nama Ar-Rasul Habibul Mustafa disebutkan oleh setiap muajzin atau ketika dalam setiap solat kita kita bersolawat kepada an Nabi apa emosi apa yang kita rasakan ketika menyebut nama an Nabi shallallahu alaihi, wa alaihi wasallam adakah rasa yang dirasakan seperti Bilal Adakah air mata kita keluar, walaupun sedikit, sebagaimana air mata Bilal keluar saat menyebutkan nama An-Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Sallu alaihi bersolawatlah kepadanya. Ketika ayat ini dibacakan khususnya oleh setiap khotib Jum'at. Apakah kita menjalankan perintah bersolawat? yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Sallu alaihi, artinya bersolawatlah kalian kepadanya. Ini bentuk fi'il amr, atau kata kerja perintah untuk domir antum. Dan al-amru, mana terdekatnya? Al-amru lil wujub bahwa setiap ada Kata perintah atau fil-amr dalam Al-Quran, makna terdekat fil-amr adalah sebuah keharusan. Kecuali ada ilah atau ada alasan lain, ada dalil lain bahwa perintah tersebut berupa atau sifatnya hanya anjuran atau sunnah saja. Ayat ini mengatakan, Sallu alaihi, bersolawatlah kalian, ini perintah Allah. Karena itu, ketika khotib Jumat atau siapapun yang membaca ayat ini, kita tidak boleh diam karena Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada an Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Sahabat Ngaos yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran kedua dari kasus Bilal adalah tidak hanya mencintai an-nabi Al sallallahu alaihi wasallam Bilal pun amat sangat mencintai keluarga ar-rasul atau ahlul bait an-nabi Al sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat yang lain meminta untuk mengumandangkan azan beliau masih berani menolaknya tapi ketika putih Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra meminta untuk azan Kata Bilal, "Aku tidak pernah sanggup menolak permintaan ahlul bait Nabi. Jadi, jamaah ngawas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ekspresi, salah satu cara mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi. alaihi salam kita juga harus menunjukkan cinta dan kepatuhan kita kepada ahlul bait-Nya, bahkan terhadap semua peninggalan." Atau segala sesuatu yang menempel kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita hormati, harus kita agungkan. Sahabat ahlul betnya, sahabat-sahabatnya, istri-istrinya. Bahkan tempat-tempat yang pernah beliau kunjungi. Segala warisan yang beliau wariskan. Atau peninggalan beliau apapun. Rambutnya, kukunya bajunya, sorbannya, pedangnya, dan apapun yang ada hubungannya dengan Nabi itu sangat layak untuk kita ambil berkahnya. Selain dua warisan yang, yang Ar-Rasul SAW amanahkan kepada umat untuk tetap dipegang teguh, jangan sampai ditinggalkan, aku wa aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian tetap berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku kitabullah wa yaitu Al Qur'an dan keluargaku dalam ayat dalam riwayat lain Al-Qur'an wa sunnati Al-Qur'an Al dan sunnah-sunnahku kata Nabi. Sedemikian cintanya, patuhnya Bilal kepada Sayyidah Fatimah zahro zahra ini sangat bisa dipahami karena an-nabi SAW pernah bersabda minni man Fatimah adalah bagian dariku dan siapa mencintainya berarti mencintaiku dan siapa yang membencinya berarti membenciku Riwayat yang lain juga mengatakan tentang Al Hasan dan Al, Al Husain yang bergelar Syaikh Syabab Jannah, dua pemuda penghulu surga. An Nabi shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang kedua cucunya itu. An Nabi, An, -Abi an kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam man Ahabbal Hasan wal Husain. Ibnu Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam barang siapa mencintai Al Hasan dan Al Husain berarti dia mencintaiku dan barang siapa membenci keduanya kedua membenci Al Hasan dan Al Husain berarti dia telah membenciku dan tentu siapa yang membenci yang membenci Allah membenci Rasulullah entah seperti apa nasibnya kelak di Yomil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat mencintai an-nabi sahabat nga ushrahimakumullah ketika menemukan riwayat seperti ini bahwa siapa yang mencintai Fatimah berarti mencintaiku, siapa yang membenci Fatima berarti membenciku atau riwayat yang kedua tadi, siapa yang membenci Al-Hasan dan Al-Husain berarti membenciku, siapa yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain berarti mencintaiku ini sama sekali bukan karena semata ada hubungan biologis antara ar rasul dengan Sayyidah Fatimah dan kedua cucunya Al-Hasan dan Husain bukan karena Sayyidah Fatimah putri beliau bukan karena Al-Hasan dan Husain cucu beliau namun ada hal yang lain dan ini sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan hubungan karib kerabat karena wama yang anil hawa in huwa illa wahyu yuha setiap yang dikatakan oleh nabi seluruhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari hawa nafsunya bukan karena ada kepentingan-kepentingan pribadinya Demikian pun ketika Al nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mencintai dirinya dan mencintai keluarganya sama sekali bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu namun karena dalam Kecintaan kita kepada An-Nabi dan keluarganya dalam kepatuhan kita kepada An nabi dan keluarganya ada manfaat yang akan kembali sepenuhnya kepada kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika kalian ketika seseorang bersolawat satu kali kepada An-Nabi maka An-Nabi akan bersolawat sepuluh kali kepada orang itu solawat artinya doa ketika kita mendoakan nabi satu kali maka Ar rasul saw akan mendoakan kita sepuluh kali bukankah kita yang beruntung ketika menyampaikan solawat kepada Al nabi Alaihi Wasallam demikian sahabat nas jam rahimakumullah semoga bermanfaat dan silahkan sebarkan seluas luasnya supaya manfaatnya bisa di menyebar lebih luas lagi wallahul muafik. ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh